to fly Baby you give me a bit lighter You whip up my appetite Don't leave me high dry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 Tanggal 5 Januari tahun 2023, disinyalir produk baru yang segera meluncur ialah Honda Brio. Honda akan meluncurkan produk baru di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Salah satu tenaga penjual di Jakarta membenarkan Honda Brio terbaru akan rilis dalam waktu dekat. Sales itu mengungkap ubahannya terjadi pada sisi kosmetika saja alias minor cheng. Betul, ada peluncuran Honda Brio terbaru, lebih ke arah facelift. Bodi sama, grille dan felt lebih bagus, ujar tenaga penjualan tersebut. Tenaga penjual lainnya tidak mengungkapkan bagaimana interior mobil Honda Brio terbaru tersebut, dia bilang bakal terjadi perbedaan dari versi Honda Brio yang sekarang. Desas-desus kemunculan Honda Brio terbaru juga dibocorkan oleh penyanyi Indonesia, Nadine Amizah, dia membagikan jadwal manggungnya, salah satunya mengisi agenda peluncuran New Honda Brio. Honda Brio pertama kali melakoni debutnya di Indonesia pada 11 tahun silam, atau tepatnya pertengahan 2012. Selama enam tahun berkiprah, generasi kedua Honda Brio meluncur pada tahun 2018, wujudnya berubah total. Pada 2021, HPM memperkenalkan varian terbaru Honda Brio, yakni Urbanite Edition, dengan tampilan yang dibuat lebih sporty. Penyegaran terbaru untuk Honda kembali hadir tahun 2022 melalui Brio RS Urbanite Edition generasi kedua yang mendapat tambahan new tailgate wing spoiler dan new matte black alloy wheels design, seperti yang dilansir dari detik.com. Si mungil itu kini menjadi tulang punggung penjualan Honda. Pada 2022 lalu, Honda Brio menjadi mobil terlaris dengan penjualan wholesale distribusi pabrik ke dealer sebanyak 61.025 unit.